Ya Selamat berjumpa kembali dalam program olah nafas atau program pola hidup sehat. Di dalamnya ada olah nafas. Jadi olah nafas bukannya materi utama. Materi utamanya adalah pola hidup sehat. Maka di dalamnya nanti ada menu makanan, diet yang tepat, olahraga stretching. Tapi ketika olahraga stretching pun nanti sambil berolah nafas kecuali yang pola makan gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga makan dengan metode e, namanya mindful gitu ya, dikunyahnya 40 kali. <laughs> Mungkin masuk di advance saja nanti, kita tidak dalam 12 modul itu, tapi cara makan yang sehat. Jadi yang lebih didahulukan adalah makanan sehatnya. Kita akan sampai di situ, tapi pelan-pelan ya bertahap, satu minggu, satu topik saja, supaya dipelajari satu hal, yang dipraktekkan satu hal. Kalau tidak sabar soal pola hidup sehat, ya bisa di Google sebenarnya, atau kadang-kadang berkala, saya memberikan iklan atau pengumuman mengenai webinar Genomic Diet diet sesuai dengan keunikan DNA-nya, sehingga satu persatu sama dokter nutrisi dan dokter DNA, mereka kolaborasi, mereka menyusun menu buat Bapak-Ibu, kalau sampai analisa genomic diet. Tapi kalau hanya analisa kesehatan atau analisa diet salah satu, itu pun sudah diberitahu, misalnya Bapak, Ibu, teman-teman proses metilasinya enggak bagus dalam tubuhnya. Lalu dengan metilasi yang dalam itu tidak bagus itu cocoknya makan apa? Itu juga ada analisa seperti itu. Wah, ini Bapak-Ibu ini sebenarnya orang yang uh, laktus intoleran. Maka jangan makan ini, makan ini. Itu juga sudah ada di dalam analisa health, kesehatan, berdasarkan DNA. Sehingga di situ masuk pelajaran mengenai makan. Yang setiap orang berbeda. Program ini diikuti 5.000 orang, 50. Maka lima ribu juga pola makan, karena namanya genomic diet unik. Nah itu tentu berbayar harus analisa DNA. Tapi di luar yang berbayar, saya akan ajarkan juga yang gratis, ya pola makan sehat secara umum, sehingga secara umum dengan pola makan yang saya pelajari dari dokter Tang Sutien, dokter Elizabeth. Sut data itu dua yang utama ya selain yang lain-lain itu sudah cukup sehat. Nah, kecuali bagi orang-orang unik yang punya masalah khusus alergi dan sebagainya, penyakit tertentu sehingga dietnya juga harus khusus. Nah, diet khusus inilah yang perlu dites secara DNA ya. Oke, ini pendahuluan sebagai keseluruhan program pola hidup sehat di mana ada juga makan, olahraga. Nah, sekarang hari ini Hari ini kita melanjutkan setelah kita olah nafas Wim Hof, dua metode, body scan, merasakan tubuh, sehingga tubuhnya dirasakan, kalau bisa masih dipraktekkan terus setiap hari, metode Wim Hof satu kali, boleh satu, boleh dua, yang mana? Body scan setiap hari, nah, kalau sehari dua kali, maka yang satu Wim Hof, baik satu atau dua, salah satu, atau yang satu boleh, kalau yang dua nggak bisa tahan nafas, maka salah satunya, kita sudah belajar body scan, atau yang healing therapy, atau yang self image ada dua ada dua kali. Dua kali itu sama di satu esensi ya self image. Nah, sekarang inner healing. Ini bisa salah satu gantian setiap hari yang mana. Nah, ini tambah metode lagi, metode lagi. Body stretch satu, body stretch dua. Nah, ini alternatif yang mau digunakan yang mana? Customize sesuai dengan kebutuhan bapak dan ibu. Bagian saya mengajarkan semua metode. Tentu ada yang misalnya sakitnya saraf kejepit, itu ya, ya yang metode nanti bersamaan dengan stretching itu tiap hari satu kali cukup, gitu ya. Biasanya satu minggu udah sembuh itu, gitu ya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf kejepit. Nah, sekarang kenapa kita ada yang namanya inner healing terapi, ya? Maaf hari ini. Prolognya juga agak panjang ya karena kalau kemarin citra diri itu menata pikiran, sekarang menata perasaan. Kalau di sini ada teman-teman yang pernah ikut seperti saya juga ikut di Mobi itu Medical of Bread Indonesia. Saya pernah belajar di sana juga tiga bulan. Itu tapi khusus buat diabetes. Teman-teman saya yang sempet aja maunya tak kasih kabar ini ada nih pola nafas bagus nih gitu ya. Pak saya ditolak Pak. kenapa? Ya, saya dikasih suruh kasih Data cek gula atau hasil lab, saya bukan diabetes. Oh ya, memang itu khusus buat diabetes. Nah, bagi komunitas diabetes yang belajar olah nafas, khusus diabetes, pasti kenal yang namanya glukogenesis. Proses gimana melonjaknya gula, padahal sudah diet ketat sampai badannya turun terus. Gitu ya, badannya turun, gulanya ndak turun-turun. Naik turun gulanya, badan-badan turun terus, sudah sampai kurus. Kamu, pergi dibilang? Kamu sakit apa? Kamu sakit apa? Kurus banget gitu ya. Gulanya kagak turun-turun gitu. sudah makan ketat gitu ya. Malah bukan gula turun, asap urat yang naik ya, kolesterol yang naik ya. Sudah olah nafas nih. Begitu olah nafas selesai dites, gulanya malah naik gimana sih? Ini? gitu ya, itu memang bisa terjadi. Kenapa ya? Semuanya temen-temen yang sudah ikut sama gitu ya, dengar satu kata namanya glukogenesis. Apa itu? melonjaknya gula karena faktor pikiran dan perasaan. Saya pernah cerita, kalau ibu saya diabet, 3J, jam jenis jumlah, ketat banget. Maaf, adik saya pernah kena narkoba, tangkep polisi, ibu saya masuk rumah sakit, gulanya 600, padahal makannya ketat, dietnya ketat, jamnya pada waktunya. Ketika ada masalah pikiran dan perasaan, gulanya naik. Nah, pikiran, kita sudah mulai bermain kemarin dalam self-image 1, self-image 2. Mungkin nanti kita akan bisa lanjutkan lagi mengenai mindset atau personality, ya, tapi kita lihat nanti agendanya, apakah dalam kelas ini urut atau nanti berbagai angkatan kelas digabung jadi satu. Ya, mengenai pikiran, nah hari ini saya ingin bapak ibu atau mengajak bapak ibu, teman-teman, mengatur perasaan. Ya, mengatur perasaan, nah, saya kasih pendahuluannya dulu, ya, kayak... Ceramah ya, PowerPoint nya Kenapa demikian? Apa hubungannya? Oke, sebelum perasaan, tapi perasaan itu sebenarnya berhubungan ya, dengan apa? Dengan hormon yang Bapak Ibu produksi, otak terima laporan dari perasaan, maka otak akan perintahkan kelenjar endokrin untuk memproduksi hormon-hormon tertentu. Ketika hormonnya kebanyakan atau kekurangan, yang nanti di grup saya akan post ya. Kemarin saya sudah post mengenai hormon adrenalin. Kalau kelebihan sakitnya apa? Kalau kekurangan sakitnya apa? Nanti hari demi hari kita akan lanjutkan mengenai hormon dopamin, serotonin, melatonin, oksitosin. Waduh banyak banget, tapi nanti cukup hormon-hormon utama saja. Satu hormon itu mempengaruhi beberapa kerja organ tubuh. Maka kalau kita bicara regenerasi sel, bicara kesehatan, sebenarnya tidak bisa lepas dari metabolisme tubuh yang dipengaruhi sama hormon. ya dan Hormon ini nanti kita hanya akan belajar hormon-hormon yang utama. Nah makanya ada juga dokter yang mengobati dengan memberikan terapi hormon atau mengatasi hal-hal seperti ini. Akibat hormon ini masalahnya banyak banget gitu ya. Karena memang manusia ini diciptakan dengan sistem hormonal di mana yang memproduksi secara fisik itu lokasinya di berbagai tempat, tergantung hormon apa yang diproduksi, tapi dikendalikannya kan dari otak. Dan dari perasaan. Jadi ada berbagai kelenjar hormonal, katakanlah pankreas saja, itu sebenarnya ada berbagai macam hormon, bukan cuma insulin. ya Nah, maka kita konsentrasi, saya akan konsentrasi nanti dalam satu minggu ke depan ngeposting empat hormon ini. Jika kelebihan dampaknya apa, kekurangan dampaknya apa. Tapi hari ini kita juga melihat, gitu ya, mengenai hormon yang bisa ditingkatkan dengan berjemur, olahraga, dan satu kata meditasi. Yang bagi saya itu olah nafas yang lain olahraga olahraga selalu ada tertawa itulah kenapa hari ini juga kita bahas mengenai inner healing tertawa ini saya bukan tertawa ya tapi hati gembira karena kalau hati gembira maka rasa bahagia muncul bukan tertawa ya tahu nggak tertawa tapi hormonnya negatif orang yang jahat orang lain digoda dilempar batu diusilin <laughs> rasain lo gitu ya itu mulutnya tertawa tapi hatinya jahat. Bukan hormon kebahagiaan yang diproduksi. Jadi sebenarnya hati itu sumber kehidupan. Bukan mulut tertawa tapi mulut kan indikasi ya. Makanya nanti kita juga latihan metode 345 sampai hari ini mulut ditutup untuk tersenyum, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Jadi beda dengan metode Wim uh, Hof. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka bagaimana kita bisa memproduksi dan menyeimbangkan hormon-hormon di dalam tubuh terutama hormon-hormon yang namanya dalam kelompok hormon kebahagiaan ya. Nah, masalahnya, masalahnya apa? Masalahnya hormon itu diproduksi tergantung otak itu terima laporan rasa dari perasaan Nah, waktu kita body scan, itu rasa bagaimana kita punya kepekaan mendapat laporan dari organ. Ya, ginjalnya bilang capek, nih. Jantungnya bilang capek, nih. Mompaknya keras banget, karena lemaknya kebanyakan. Visera, begitu dicek, viseral visera fatnya tinggi. Sehingga waktu dia memompa ini, harus melawan lemak yang banyak bungkus. Aduh, begitu rasakan nggak enak di jantung, di tes. Bener, Pak. Bapak, Ibu, ini viseral fatnya ketinggian. Ya, jeruanya nih banyak lemaknya. Ayo, turunkan viseral fatnya. Jadi ketika kita merasakan kepekaan, laporan dari organ tubuh, kita bertindak membetulkan itu perasaan terhadap laporan organ tubuh. Kali ini kita beda perasaan ya. Kali ini betul-betul perasaan, rasa dalam bahasa damati hati, ya bukan bukan rasa terhadap respon organ tubuh. Itu tetap terus dilakukan yang namanya body scan. Nanti seminggu bisa dua tiga kali karena kan sekarang ada pr-pr yang lain. Nah rasa apa di sana ini? Rasa ini betul-betul yang kita akan buang dari tubuh kita adalah rasa kecewa, kepahitan, rasa benci, marah, apatis, rasa jengkel, kesel, marah, enggak suka sama dia, suka enggak suka dia hidup gitu ya, apalagi hidupnya di sebelah Anda, itu suami atau istri pasangan, wah susah ya. Ditipu orang lain selesai, enggak ketemu lagi. Nah, namanya suami istri. <laughs> Sampai ada yang bilang, Pak So itu kayak setan, Pak. Bujuk Pak monyet satu itu hidup. hidup di depan mata saya tiap hari, Pak. Saya di mau sembuh gimana, Pak? Luka-luka batin sembuh. Baru sembuh dikit dilukai lagi, sembuh dikit dilukain lagi. Makanya kita harus menyiasati hidup ini. Ya. <guluh> ditipu gampang, ya kan bisnis kena tipu kan sekali, Kak. masa orang ditipu tiap hari. <guluh> mohon maaf nih kalau ada orang yang ditipu tiap hari itu mungkin orang yang bilang yang pinter itu yang nipu atau yang bodoh yang ditipu jadi kalau ditipu itu ya dah, mungkin dua tahun sekali ya oke okay lah gitu ya itu gampang atasinya luka luka batin tapi kalau menikah itu kan yang melukai itu namanya sleeping with enemy kan gitu kan musuh dalam selimut itu gimana lah sekamar setis rumah. tapi itu pun kita akan atasi karena sekali lagi itu pun juga bisa mempengaruhi kesehatan ya, Jadi Anda menikahi orang yang bikin Anda sakit <laughs> Aduh, antara nangis dan ketawa jadi satu tapi kita akan akan akan bermain ya saya ingin membawa Bapak Ibu pada perasaan yang seperti itu ya bukan perasaan menerima laporan respon organ tubuh Oke nah sekarang saya langsung praktis saja. Nanti soal teori-teori hormon ini dan perasaan apa, hormon apa gunanya apa di grup dalam bentuk tulisan praktis ya. Nah, sekarang langsung contoh cerita saja. Gimana kita bisa punya perasaan stabil, tenang, damai, sejahtera, sukacita, penuh harapan, enggak bergejolak, enggak khawatir sehingga semua hormon positif ini produksi, Pak. Kan kita nggak tinggal di sorga, Pak? Saya tinggal di Bintaro, Pak. Bintaro ini bagian, bukan bagian dari sorga, Pak. Bagian dari dunia gitu. Benar, saya tahu anda saya, saya sih di Bintaro, bukan Anda gitu ya. Kita ini bagian dari tinggal di Jakarta, ini bukan bagian dari sorga. Dan dunia ini boleh saya katakan terluka. Terluka apa? Dunia, dunia yang mana? Dunia kerja, misalnya. COVID sih nggak, nggak masalah, nggak mati ya? udah habis, udah habis selesai ya? Tapi dampak dari COVID ini kan perusahaan bangkrut, kena PHK, usaha sepi. Saya kemarin ke Mangga 2, pada jam hari Minggu siang, yang bisnisnya ramenya minta ampun, berapa puluh ribu kios yang dulu orang bangga sekali punya kios di situ. Yaduh, yang buka kalian 20, yang jual makan minuman, buat ojol, babang ojol, tegang ojek, yang lainnya tutup semuanya kayak kuburan. Setelah COVID berhenti total, apakah bisnisnya bisa kembali? Nggak bisa. Nggak bisa balik lagi. Tapi, apa yang akan kita lakukan? Kecewa sama pemerintah, kecewa sama keadaan. Nyalahkan ini, itu tambah sakit. Badan kita sudah duitnya habis, bisnisnya habis, sakit lagi. Nah, ini yang kita perlu hadapi. Ini perasaan dari memang dunia yang selesai itu, dunia itu terluka. Tapi, apakah kita akan terluka di dunia yang terluka? Maka, saya berikan, saya berikan cerita gitu ya, saya berikan istilah cinta. Di dunia yang terluka, hati kita tidak terluka oleh keadaan yang tidak baik. enak aja Pak Jarod bicara. Ya, yang pasti sebelum COVID aja saya sudah bangkrut. Saya punya usaha namanya IFA, IFA dasyat MLM, Multi Level Marketing. IFA itu saya bisnis saya apa sih? Sebelum saya bangkrut, ya. Kalau sekarang ya itu, itu dua-dua itu lukisan saya. Kita jadi pelukis setelah bangkrut. Bisnis saya sepatu, baju, kosmetik. Saya punya member 500 ribu. Saya punya stokis di 200 kabupaten. Saya bukan anggota MLM. Saya pendiri saya yang punya perusahaannya. Dengan 500 ribu member, 10% saja. Biasanya memang 10% yang tutup poin. Tutup poin itu satu orang beli 100 ribu. Anda kaliin 50 ribu. Itu omsetnya tiap bulan. Maka ya rumahnya halamannya ribuan meter. Bahkan kongsi saya punya lapangan golf di dalam halamannya sendiri. gitu ya. Kalau saya bangun sekolah di mana-mana puluhan sekolah saya bangun di berbagai pendalaman, kerja satu bulan bisa makan 3-4 tahun. Sebelum COVID milenial kills everything. Jadi sebelum COVID saja usaha saya udah goyah, udah mulai nggak untung lagi keuntungan dicemplungin semuanya untuk bikin ikut-ikut bikin platform. Kenapa? Karena adanya Salora, Lazada, Sofi dan berbagai kelapa dan sebagainya menghantam bisnis. Kalau toko sepi itu belakangan yang sepi duluan kayak usaha saya yaitu usaha berdasarkan katalog kalau di luar negeri mail order kalau kita MLM dengan katalog ya kami namanya IFA bangkrut bahkan utang 17 miliar 2019 itu juga saya alami gitu ya lalu bukan cuma itu saja saya masih punya usaha lagi sekolah hipoli -well waktu COVID tahun pertama, TKB lulus, TKA naik TKB, playgroupnya nggak ada murid baru, playgroupnya kosong. Saya pikir setahun selesai COVID, COVIDnya dua tahun, TKB lulus, TKA TKB, tk nya nggak ada, playgroupnya nggak ada. Rugi lagi. Kerugian 2019, men menyisakan aset yang harus kami lepas dengan harga cuma seperlima. Jadi dari harga 140-an itu cuma laku 22 miliar M. Gitu. Jadi... Saya ini dalam waktu tiga tahun terakhir itu ruginya bukan cuma ratusan juta ya, ratusan miliar. Orang lain stres, orang lain stroke orang lain ada juga yang tidak stres, stroke ya ketawa terus, tapi nggak berhenti, gila. Nah saya bapak ibu bisa lihat muka saya kan, bukan orang gila kan. <laughs> ini rugi abis-abisan. Jadi saya berpikir pensiun untuk go public, lepas saham, go public, lepas saham ke umum hidup sebagai komisaris pemegang saham hidup mulia berbuat baik tapi ternyata saya masa tua masuk umur 60 tahun saya bangkrut bangkrut krut. bahkan Maret 2020 setelah memberikan pesangon segala macam habis sampai puluhan miliar tapi kami bayar semuanya sesuai peraturan saya nggak mau ceramah lalu ada orang Bapak belum bayar pesangon saya gitu ya kemuliaan nama baik bagi saya lebih penting walaupun saldo harus habis dan Maret 2020 istri saya lapor kita punya duit hanya untuk cukup, cukup tiga bulan. Sampai sekarang saya belum mati-mati. <laughs> Jadi, menghadapi krisis ini bukan cuma Bapak-Ibu teman yang mengalami. gitu ya. Kalau nanti saya bilang bahwa kita harus hatinya tenang, harus bisa bersyukur. Bapak-Ibu tidak bisa bilang, enak aja Pak Cerut ngomong begitu. Saya habis-habisan gara-gara pandemi ini. Jadi yang yang penting apa yang kita lakukan? Jadi waktu saya bangkrut, lalu lalu sangapain gitu. Untung aja saya punya ingat masa kecil punya pak. Tapi sudah belasan tahun ya, saya sudah belasan tahun nggak melukis. Tapi saya coba melukis, saya upload di Instagram, saya coba lukis lagi, saya upload di Instagram, saya coba melukis lagi, saya upload di Instagram. Ya ternyata laku juga. Minggu demi minggu ada aja yang laku. Lakunya di mana? Instagram. Saya punya Facebook, followernya lima ribu. Instagram empat ribu. Tapi jarang laku lewat Facebook. Pakunya lewat Instagram. Tahu nggak? Tahun lalu, Instagram saya dihack, Jadi Ini kan kayak orang punya toko, tokonya dibakar. Tapi saya belajar untuk tabah. Habis bangkrut, sekolahnya rugi nombokin tiap bulan, penghasilannya nggak ada, harus nombokin. Perusahaan kita tutup, tapi sekolah saya pertahankan, tapi harus nombokin. Ya, masih bersyukur bisa melukis. Tapi dari lukis ini pun juga saya berpikir bahwa talenta itu nggak pernah hilang ya. Coba, selama ini kita sembunyikan, kita nggak kelola. Lalu saya coba melukis lagi, ya, ternyata lagu juga. Tapi yang saya mau bagikan, apa bahwa saya juga mengalami masa-masa sulit? Tapi bagian kita tuh apa sih? Ya, bagian kita itu bekerja saja, udah berapapun hasilnya. Dulu bisnis hasilnya banyak, sekarang melukis hasilnya bisa makan seminggu dua minggu. Ya, kita harus mengatur perasaan kita. Kalau kita nggak atur perasaan pikiran kita. Saya, saya melihat ibu saya tergeletak di rumah sakit kena stroke karena gulanya 600. Makan udah bener, olahraga udah bener, tapi karena anak ditangkap polisi gitu. Nah, saya gimana coba caranya menghadapi itu dengan hati yang tenang? Ya kalau ibu saya anak saya perusahaan bangkrut saldo habis. bahkan saldo istri sudah lapor nih kita cuma tinggal 3 bulan. Apalagi yang nanti mau dimakan sebagai orang madam masa pensiun tentu hati bergejolak tapi tarik nafas ya kan nafas dari Tuhan buang kekhawatiran tarik nafas kehidupan percaya Tuhan pelihara itu yang kita bisa atur dengan lebih tenang kalau enggak kita, nah kalau enggak kuat gimana ya kita lanjutkan dulu ya belum kita praktek mohon maaf kalau agak panjang pendahuluannya. Dunia bisnis terluka karena keadaan COVID misalnya. Ada lagi yang bisa terluka, yang ini yang mungkin paling berat, yang bisa bilang pernikahan. Bisnis ya bangkit lagi, Pak. Tapi kalau layangan putus gimana, Pak? Si Kinan nabung, ya kan? Pengen banget nanti bisa pergi ke Turki sama suami. gitu. Eh, tabungannya udah banyak. Eh, Aris naik balon sama Lidia. <laughs> Aduh, sakitnya di sini, Pak. Saya nabung, Pak. Saya nabung, Pak. Untuk pergi sama suami bulan madu. Suami pergi sama orang lain. Kalau bapak bisnis ditipu, yang nipu kan nggak muncul, Pak. Ini yang menyakiti hati, Pak. Di depan mata saya setiap hari. Tapi sekali lagi, hidup ini kan pilihan dan hidup itu juga konsekuensi dari pilihan dan keputusan yang pernah kita lakukan. Saya tidak mengatakan ini mudah ya. Justru namanya menata, menata hati itu nggak mudah. Makanya kita butuh latihan. Ya. Saya tidak mengatakan menata hati itu mudah. Bahkan ini kalau luka hati itu saya ibaratkan sama lukanya koreng. Jadi ibu nim ada Bapak, teman-teman ini ada yang luka hati. Kalau ingat gimana? Ser. Itu ulu hati bisa kayak ketusuk-tusuk. Dan bukan cuma ulu hati ya, pinggang bisa sakit. Jadi itu itu luka, itu koreng. Kalau Anda punya koreng, gimana caranya? Tutup plester Pak Jarot, tambah bernanah. Tambah bernanah. Ketika luka itu sudah membusuk, luka itu sudah bernanah, ada bakteri di situ datang ke dokter, dikasih anti sakit, ditekan, dibuang nanahnya, dikeluarin darahnya, baru diobatin, baru diblaster. Nah, ini kan luka luka koreng. Kita hari ini inner healing, luka luka batin. Jadi maaf nanti kalau bapak ibu sepertinya hatinya saya buka korengnya, dipecet itu korengnya, keluarin nanahnya maka nanti Bapak-Ibu boleh tutup kamera kalau nggak kuat. Dalam ya nanti begini, mungkin Ibu akan berteriak, mungkin akan menangis. Saya mungkin juga akan off kamera. Kalau saya bukan menangis nggak kuat sekarang, sudah menangisnya beda. Menangis terharu atas kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi namanya koreng diingatkan kembali, bisa macam-macam. Dan kalau Ibu nanti misalnya nggak kuat, itu nangis, lalu nafasnya nggak bisa, nggak masalah. Ini kita fokus bukan pada nafas, tapi nafas membantu. Nafas dari Tuhan membuat kita, kalau Bapak-Ibu lagi sesek karena nggak kuat. Gitu kan? Ibu, anak yang memberontak, yang menjekelkan, dari kita mau marah, kita tarik nafas. Tuhan beri aku kesabaran. Lebih kuat, ya. Kan? Maka kalau nanti nafasnya terganggu, misalnya, mungkin ada yang menangis, menangis saja. Ada yang sampai ingusen, ya ambil ambil ambil sabu tangan, buang dulu, lanjutkan nafasnya. Karena kali ini inner healing terapi, tapi dilakukan sambil bernafas, kalau nafasnya terganggu karena ada sesuatu dalam perasaan, itu ibaratnya seperti luka koreng yang saya pencet untuk buang nanahnya. Jadi kadang untuk menyembuhkan luka hati, itu harus kembali kepada masa itu di titik yang terendah dan diingat Ingat, benar bagaimana dikhianati, ditipu, tapi pada saat titik itu nanti kita akan bersama-sama mengambil keputusan. Jadi, mengambil keputusan itu pada titik yang terendah, sehingga kalau nanti ingat lagi, itu tidak akan luka lagi karena kita pernah ada di titik itu dan kita mengambil sikap hati. Karena kalau ini nggak diselesaikan, banyak penyakit itu sumbernya dari hati. Banyak nggak semuanya, tentunya ya. Kalau mindset karena makan makanan kotor, ya kita minum diabetes, ya, apa, apa, stop chat, ya, sembuh. Tapi terlalu banyak penyakit yang berhubungan dari masalah hati. Nanti di grup, hormon-hormon apa, mempengaruhi kesehatan apa, Nah hormonnya itu dipengaruhi sama perasaan. Kita lanjutkan dulu, inventarisnya, luka-luka apa, yang mungkin tiap orang berbeda-beda. Bisa tadi misalnya bapak-bapak yang bisnis karena mengalami penipuan, mengalami kebangkrutan, usahanya hancur, ditipu orang lagi, yang nipu adik lagi, yang nipu teman lagi, dan sebagainya itu namanya luka hati karena dunia bisnis yang terluka. Tapi mungkin luka hati karena dunia pernikahan yang terluka, terlalu banyak pengkhianatan. Siapa yang melukai hati Anda? Bukan saya, kan ketemu cuma seminggu sekali. Kemungkinan terbesar yang melukai adalah orang yang terdekat. Kalau Anda, Anda, Anda sama orang itu tidak suka, lalu orang itu nipu, orang itu selingkuh, Anda nggak terluka. kan? Tapi Anda menghormati seseorang, anda kagum, ternyata dia korupsi. ada kecewa, kenapa ada kagum? Ada anak tetangga, gitu maki-maki Anda, Anda nggak sakit hati. Anda punya anak sendiri yang Anda besarkan, atau anak angkat yang Anda biayai seperti anak sendiri, lalu maki-maki, makin sakit, makin kita mencintai, makin kita sakit. Makin kita menghormati orang itu, makin kita kecewa. Dan kecewa, sakit hati itu yang membunuh sel-sel kita, membunuh saraf kita, membunuh hormon kita. Hormon kita bergejolak karena gejolak perasaan, dan hormon kita tidak seimbang. Ketidakseimbangan hormon itulah yang menggoncang kerja-kerja berbagai organ tubuh. Jadi kalau hari ini kita olah nafas kali ini, memang kalau paling bagus bisa di kamar, kalau tutup kamar, atau di tempat yang... yang, yang Sepi, gitu ya. Tidak ada karena mungkin Bapak Ibu ada yang akan hanyut oleh perasaan itu. Wajar, karena memang kita sedang bermain di perasaan, tapi untuk membetulkan perasaan. Nah, apapun sumbernya, termasuk misalnya luka hati karena pasangan. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang melukai ini bisa orang terdekat, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati orang-orang ya, yang kita sayang justru itu yang, karena kalau anda nggak menghormati nggak mencintai ya anda coba ya pak, ya begitulah orangnya gitu. anda tidak terluka sebaliknya ya sebaliknya pak jarod kuat banget ya menghadapi pencobaan hidup ini ditipu difitnah dipecat pernah juga alami disingkirkan dianggap sesat bahkan yang terakhir juga usahanya bisa habisan Kok, Bapak kuat sih? Nah, sebaliknya, kalau ada dua orang saja saling mencintai, itu akan mampu menghadapi apapun. Maka, sebenarnya juga yang namanya pernikahan itu harus dipulihkan, dan kita bicara pola hidup. Walaupun kita tidak akan perdalam soal hal ini, ya, tapi nanti akan ada sebenarnya yaitu marriage healing, gitu ya, bagian dari pola hidup. Sekali lagi, nah, pola nafas hanya bagian dari pola hidup. Nah, ini yang terakhir. Bahkan juga luka hati bisa masuk dalam dunia pelayanan, dunia sosial. Teman-teman, Bapak Ibu misalnya aktif di lingkungan, di RW, di yayasan, di partai, ini bukan pekerjaan, ini dunia pelayanan yang tentunya kita berharap di situ tuh ya saling menghargai, saling menghormati, ya, mendapat kebahagiaan, rasa berarti. Tapi justru di situ menjadi tempat pengkhianatan satu dengan yang lain, saling jegal-menjegal. -jegal itu bisa menimbulkan luka hati yang berdampak secara fisik ya, pada penyakit fisik. Saya akan cerita juga sebelum kita praktek ya. Saya akan berikan kisah nyata. Lanjut lagi sedikit ya. Apa yang terjadi dalam dunia yang saya berikan namanya dunia pelayanan. Dunia pelayanan ini bisa lingkungan, sosial, bahkan bisa juga di agama ya masuk dalam eh, aktivitas masjid, gereja yang termasuk kelompok-kelompok pelayanan. Justru terjadi pengkhianatan, penyingkiran, penghakiman, lalu terluka. Saya akan berikan cerita saja sebelum saya masuk yang terakhir ya. Bapak Ibu, tahun 90 saya merantau ke Jakarta dan sekaligus saya mengabdi. Ya, saya sebut mengabdi karena tidak digaji pada sebuah lembaga Sosial, keagamaan. Jadi tidak digaji sama sekali. Tapi kerjaan saya banyak banget, jabatan saya banyak banget, gaji RP00. Karena memang saya suka sosial. Nah, singkat cerita, 8 tahun kemudian setelah mengabdi, saya dipecat. Saya disingkirkan. Bahkan yayasan ini punya cabang itu ratusan. Semua cabang tidak boleh panggil saya untuk saya berceramah di sana, karena saya seorang berceramah. Kalau sebelumnya semuanya panggil jadwal sampai padat sampai sepanjang tahun batal semuanya selain dipecat selain disingkirkan muncul isu gosip fitnah yang beredar dengan aneka macam versinya itu itu betul-betul saya mengalami yang namanya ya kecewa dan sakit hati. Nah apa yang saya alami? Jujur saya waktu itu kecewa sekali dan begitu kecewanya saya sakit pinggang. Jadi tahun sembilan itu kan umur saya baru 35. ya tiga ya, puluh saya tahun enam ya umur saya baru 35. Saya sakit pinggang. Kalau kalau bangun tuh susah banget. Jadi kalau bangun mau duduk, waduh pinggangnya sakit. Jadi akhirnya belajar kalau bangun tidur itu gerakin kaki dulu, lalu duduk di pinggir kasur. Waduh, sakitnya minta ampun. Akhirnya dikasih saran temen begitu duduk dipasang korset. Kayak orang habis hamil melahirkan bukan hamil ya, habis melahirkan, habis operasi misalnya melahirkan supaya perutnya kempes kembali dipasang korset yang ada magnetnya tapi ya magnetnya membantu darah lancar. Jadi posisi saya akan tubuhnya lurus terus. Nolah sakit, jadi saya nggak bisa setir mobil sendiri umur 35. lima. Ke kantor berjalan dipanggil, ya gitu. Balik lagi, karena kalau ini begini sakit. Jadi ini badan nggak boleh belok. Sakitnya minta ampun. Singkat cerita. Saya ke Rumah Sakit Pertamina, setelah mencoba Rumah Sakit Ortopedi, segala macam, ke Pertamina, Rumah Sakit Pertamina untuk di-scanning MRI. Dan dokternya berkata dengan jelas, Pak, lihat Pak, Bapak sarafnya kejepit di tulang nomor sekian, jepitnya dalam banget, Pak. Terus gimana sembuhnya? Ya kalau dalam kondisi seperti ini, tidak bisa tidak, Pak, harus dioperasi. Saya ketakutan untuk operasi, saya cukup berani, sebagai orang miskin, kalau dikasih 5.000 aja, suruh tidur di kuburan, saya tidur. Saya nggak takut setan. Orang miskin tuh nggak takut setan, takut lapar gitu kan? Karena kalau lapar bisa mati. Nah, saya disuruh operasi itu malah saya takut. Kenapa? Saya orangnya takut darah. Istri saya itu hamil tiga kali, saya hamili, <laughs> melahirkan tiga kali, saya pingsan tiga kali. Ya, ya, maaf, dua kali, karena yang nomor satu saya nggak nemponi, jadi nggak lihat anak saya lahir. Padahal saya baca artikel, gitu ya ternyata bapak yang baik itu kan punya hubungan baik dengan anak, lebih dekat lagi kalau dia bisa melihat anaknya lahir. Kedua, istri punya kekuatan lebih ketika didampingi orang yang dicintai. Jadi saya anak nomor satu merasa bersalah karena saya keluar kota, nyusul ke rumah sakit, udah lahir. Nomor dua, nomor tiga, waduh, istri saya melahirkan, Susternya bilang, Papa, Papa, Papa mukanya bukannya pucat. Memangnya harus sempoayangan? Bapak duduk, Pak, duduk." Gitu. Lalu saya duduk di rumah, di situ udah perkunang-kunang. Untung aja susternya bilang, "Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas, tahan sebentar, lepaskan." Dikasih aba-aba, saya ikuti ya kan? Gitu. Sampai akhirnya susternya bilang, "Pak, pak, Itu aba-aba buat ibu untuk melahirkan, bukan buat bapak." Pantas terakhirnya tahan dorong, kenapa pakai dorong? Suruh dorong ke anaknya. Saya pingsan Bapak Ibu Rian Darah. Tahun 86 saya lulus IPB, melamar pekerjaan, wawancara segala macem. Bapak Mas udah lulus ya, tinggal tes kesehatan. Nanti hasilnya bawa ke sini dalam amplop tertutup jangan dibuka. Saya diambil darahnya waktu tes kesehatan pingsan. Tapi hasil analisanya ternyata bagus. Ada sempat khawatir, mami nggak diterima nih ambil darahnya jadi pingsan gitu. Ternyata saya takut darah. Itu bukan cuma 87. Tahun 90, 98, 2012, mau asuransi kesehatan, diambil darahnya, pingsan juga. Dengan kondisi seperti itu, saya nggak berani operasi. Gimana dioperasi? ngambil darah di pingsan. Waduh, itu saya betul-betul gimana? Tapi sakitnya minta ampun, yang namanya sakit pinggang. Singkat cerita, sampailah saya pada pelajaran yang saya sampaikan hari ini. Jadi yang pelajaran inner healing ini panjang ceritanya. Karena ini kejadian tahun 98, dan saya belajar pada masa-masa itu, bahkan masa-masa sebelumnya mengenai inner healing, luka-luka batin, dampaknya pada kesembuhan fisik. Nah, waktu saya ke dokter, ya solusinya adalah dioperasi. Istilahnya saya mencari pengobatan alternatif. ya Nah, ketemulah saya kalimat dari, kalau yang muslim berkata Nabi Suleman. Saya baca kitab Amsal, hati yang gembira, obat yang manjur. Koma, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saraf saya kejepit? Karena tulangnya mengering. Kenapa mengering? Karena saya patah semangat. Saya kecewa sekali. Saya mengabdi dan saya disingkirkan. Saya mengabdi dan saya dipecat. Saya mengabdi dan saya dibuang. Saya kecewa. Tapi ketika saya tahu bahwa kekecewaan itu mengeringkan tulang saya, menjepit saraf saya, waktu itu saya betul-betul saya, saya sakit. Saya kecewa sekali. Lalu saya mengambil keputusan. Tuhan, aku memberkati, aku mengampuni. Saya lepaskan kekecewaan. Saya buang kepahitan, saya ganti, saya doa memberkati. ada kelegaan yang luar biasa. Dan saya mau saksikan, sampai hari ini tubuh saya tidak disentuh oleh meja operasi. Waktu itu ada yang bilang, nanti kambuh lagi loh Pak, kalau Bapak sembuh apa itu dalam banget. 98 sampai hari ini pinggang saya, tidak kambuh-kambuh saya sehat saraf kejepitnya lepas bahkan ada bonusnya 98 ke belakang 82 saya kuliah saya pakai kacamata tapi waktu saya mengalami perubahan hati saraf saya sembuh bukan cuma sakit pinggang saya hilang mata saya sampai hari ini normal lihat jauh lihat dekat bisa makanya ngelukis bisa teliti dulu pakai kacamata saya mengalami kesembuhan mata. Itu saya belum mengenal olah nafas. Tapi saya sudah mengenal yang namanya olah hati di mana saya sakit hati kecewa dan saya sakit di mana saya di titik yang terendah saya mengampuni kalau ingat lagi enggak ser dulu kalau ingat itu rasanya kayak ser gitu ya. Aduh bertahun-tahun mengabdi ini yang saya dapatkan gitu ya. Ser itu sakit ser dan itu merusak tubuh saya. Tapi saya bersyukur bahwa saya bisa mengalami kesembuhan tanpa obat, tanpa operasi. Satu cerita lagi, kalau kita selesai. ya Kita praktek. Kalau tadi saya cerita mengenai eh, hati yang terluka di dunia yang kita harapkan membahagiakan. Memberikan damai secara sukacita, tapi malah mengalami penyingkiran. Apalagi yang mungkin kita alami. Mungkin adalah yang namanya peristiwa traumatis atau saya sebut dengan bayang-bayang maut. Ini saya alami tahun lalu waktu Covid Delta. Waktu Covid Delta ini saya punya pembantu tiga, dua pulang kampung tanah anak-anaknya sakit, yang di sini terkapar sakit. Saya punya Anak bungsu, nah ini yang paling parah. <tuh> saya dan istri sudah divaksin, tapi anak saya belum. Dan anak saya ini, saya bercerita sedikit ya. Saya punya tiga putra putri, satu putri, satu putra dua putri. Semua orang berkata anak saya bungsu ini wajahnya kayak saya, hobinya kayak saya, suka panjat tebing ke gunung, suka ke laut. Ada persis banget saya dan sama lagi juga melukis sama-sama juga, artnya kuat juga. Nah inilah yang terkena COVID. Dan dia belum vaksin. Pada saat itu, COVID-Delta, kita semuanya tahu Jakarta penuh. Jadi anak saya nggak dapat rumah sakit. Ketika saturasi sudah mulai sampai 90, cukup menegangkan, kami nggak berdapat oksigen habis. Yang lebih parah lagi, ketika akhirnya dapat dokter, karena rumah sakit penuh, telepon dokter nggak diangkat. Ya, emang, emang semuanya sibuk. Sehingga kita ada dokter yang, Pak, WA saja tidak jawab. Tapi anak saya sesak nafas pagi, jawabnya sore hari kasih resep antivirus butuh 40 butir obat kosong cuma dapat 9 yang antibiotik butuh tiga butir cuma dapat 6 kami nggak tahu tiga hari lagi bakal minum obat apa tidak karena mungkin banyak orang yang sehat waktu itu di Jakarta di Indonesia ya tapi nggak kena covid pun beli obat duluan baca dangan ketika kami kena covid kami nggak dapat obatnya dan karena nggak dapat rumah sakit Semuanya serba terbatas. Singkat cerita, hari yang kelima setelah sesak nafas tiga hari, hari yang ke enam anak saya tergeletak di lantai. Jantung saya hampir putus sih, karena itu anak yang benar-benar anak pungsu, wajah kayak saya tergeletak di lantai dalam posisi yang maaf ya, ya kayak orang meninggal. Nah saat itulah saya sebelumnya sudah dua hari itu melihat bagaimana kita akan menghargai nafas ya kalau kita lihat bagaimana orang susah bernafas. Nafasnya susah banget tersengal-sengal. Dengan saturasi 92, pak, aku nggak dibakar rumah sakit pak. Aku nggak dibakar rumah sakit. Rumah sakit penuh. Lalu saturasi turun. Obat jumlahnya nggak cukup. Begitu dia tergelitak di lantai, saya merasa bersalah bahwa saya nggak. Saya kayak usaha kurang keras untuk mencari rumah sakit. Nah saat itulah sebenarnya saya itu berkata sama Tuhan Tuhan. Aku bukan sombong tapi kayaknya aku udah cukup banyak berbuat baik. Anakku belum. Bro. Gimana kalau anakku hidup, aku yang mati aja. apa yang dipandang Tuhan. Saya minta kayak tukar tempat. Dan singkat cerita, sampai hari ini, ya saya nggak dipanggil Tuhan, anak saya sembuh. Tapi saya memandang hidup saya ini sebagai perpanjangan hidup. Tapi saya mau cerita bahwa, waktu saya kerut saya tabahnya luar biasa. Waktu saya rugi, ditipu, saya kuatnya luar biasa. Hati saya itu nggak melekat sama uang. Ada orang misalnya pinjam sama saya, lalu dia nyicil, saya juga nggak hitung tuh cicilannya sudah berapa, kurang berapa, ya dapatnya bayar diterima. Gitu. Tapi waktu anak saya sakit, waduh saya menangis, saya menangis, saya menangis. Itu bagi saya berat. Lebih berat lagi waktu istri saya ketularan. Jadi waktu istri saya ketularan, saya punya teman. Pak Jarod mau kabar ya, saya sudah nggak ada. Saya biasanya nggak kepo ya, nanya-nanya gimana. Tapi kalau itu saya tanya, dan dia bilang. Anak saya kena COVID, Pak Jarod. Istri saya ketularan. Anak saya sembuh. Istri saya dipanggil Tuhan. Itu kayak blak begitu. Anak saya COVID sedang tergeletak. Istri saya ketularan. Singkat cerita aja, habis ketularan, istri saya juga pingsan. Waduh, itu bagi saya kayak bayang-bayang mau. Melihat sekeluarga, pembantu sakit, anak sakit, istri sakit. Jadi semua sayang, sehat memang saya menjalani pola hidup yang sangat ekstrim dalam pola hidup sehat tapi yang saya mau ceritakan adalah bahwa kadang-kadang kita hidup tuh nggak ngerti ya kenapa diizinkan begini habis bangkrut habis harta anak sakit lagi nggak dapat rumah sakit pingsan lagi istri juga ikut pingsan lagi waduh itu saya cuma bisa nangis kebak jadi kadang-kadang kita itu perasaan sekuat apapun, kita cuma menahan untuk stabil. Kita tahu betul perasaan nggak stabil, penyakit datang. Tapi keadaan itu betul-betul membuat kita tuh rasanya nggak mampu. Nah kalau nggak mampu, ya udah hanya bisa nangis ya nangis gitu kan. Dan pada saat itu hanya bisa apa? Mengandalkan apa? Ya coba bisa mengandalkan Tuhan. Rumah sakit penuh, dokter dihubungi nggak bisa nggak, nggak, nggak ngangkat. Anak tergeletak gitu, telepon dokternya nggak diangkat karena pada sibuk semuanya. Ya wa pagi jawabnya sore aduh itu betul-betul bagi saya momentum satu menghargai nafas kedua mengandalkan Tuhan ada saatnya kita tidak mampu tapi ada kemampuan di atas kita gitu ya nah maka saya akan akhiri pengarahan kita dan kita akan langsung praktek dan kali ini prakteknya karena saya nggak menyiapkan rekam audio karena kesibukan mohon maaf nanti kita Langsung saya akan pandu secara langsung, aba-aba untuk kita mengelola uh, hatinya. Ya, Yang pasti adalah lingkungan, keadaan, kejadian, peristiwa, masa lalu, masa sekarang, tahun traumatis atau bukan, itu semua perasaan itu akan dilaporkan ke otak. Dan perasaan apa yang dilaporkan, itulah hormon yang akan diproduksi. Masalahnya produksinya kalau berlebihan, mengganggu keseimbangan hormon. Keseimbangan hormon itulah yang membuat aneka penyakit muncul. Nanti saya bilang link-link dari webnya Halodok atau Kesehatan, yang memang medis yang menceritakan hal ini. Tapi hari ini kita nggak bahas mengenai hormon detailnya. Yang kita bahas atau kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola hati ini. Karena hati itu sumber kehidupan. Mau agama apa saja saya yakin bisa mendapatkan ayatnya bahwa hati itu sumber kehidupan. Karena itu kita akan kelola hati kita. Posisi secara teknis sama. Mungkin orang Kristen bisa berdoa dengan tangan yang dilipat, tapi kali ini dari melalui metode 45 kemarin saya ajarkan untuk tangan yang terbuka, karena sekali lagi bukan soal agama, dengan tangan yang terbuka kita bisa mengambil nafas lebih dalam. Nafas itu dari Tuhan, nafas itu menghidupkan, bahkan nafas itu menyembuhkan. Dan siapa yang menyembuhkan hati kita kalau bukan kasih Tuhan dan bukan Tuhan? Makanya olah nafas yang saya ajarkan akan membawa Anda semuanya teman-teman Bapak-Ibu dekat dengan Tuhan. Bukan metode mengosongkan pikiran. Malah ada yang ketakutan, tanpa Kalau kosongkan pikiran saya takut kerasukan. Saya tidak akan mengajarkan Anda kosongkan pikiran. Tapi saya ingin membawa Anda masing-masing membawa hatinya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menyembuhkan hati kita, memenuhi hati kita dengan cinta kasihnya, sesuai dengan iman agama masing-masing, dan dengan kekuatan itu kita mengalami kesembuhan. Makanya prakteknya adalah kita akan berdoa, sambil mengambil nafas kehidupan, kita mengelola hati kita. Kalau nanti kita rasanya hati nggak kuat, maka akan ada Tuhan yang menguatkan hati kita. Saya diingatkan kisah yang juga lintas agama ya atau dalam arti agama samawi. Mohon maaf untuk yang Hindu-Buddha mungkin tidak mengenal cerita ini. Tapi dalam Islam ada Nabi Ayub. Di Kristen juga ada kisah Ayub. Ayub itu kan mengalami sakit. Badannya seluruhnya sakit. Lalu Ayub ini punya teman, namanya Elifas, Bildab, Sofar, Elihu. Nah temennya itu dari empat tiga itu memberikan kata-kata label. Kamu pasti berdosa menghakimi. Sehingga Ayub pernah kecewa dengan sahabatnya yang tiga Elivas, Beldap, Sofar. Bahkan Ayub pernah berkata bahwa sebaiknya kamu tuh ngalami seperti yang aku alami. Nah, Ayub mengalami malapetaka dan sakit. Singkat cerita, Ayub ini bisa mendoakan teman-temannya yang tidak menolong dia, yang tidak bantu, yang menghakimi tadi. Artinya apa? Ayub mengampuni teman-temannya. Dan cukup menarik. Setelah Ayub berdoa untuk sahabatnya itulah Ayub disembuhkan, mengalami kesembuhan akan ditulis Ayub itu hidup 120 tahun lagi. Jadi mengalami regenerasi sel yang luar biasa, kesembuhan yang luar biasa sampai ditulis hidup 120 tahun lagi. Ya, artinya Ayub mengalami pada masa yang udah cukup umur, di mana cukup umur, anaknya udah 10 dan mereka sudah dewasa semuanya. Tapi itu terjadi setelah Ayub mendoakan sahabatnya. Sahabat mana? Sahabat yang dia kecewa karena ada Cerita yang menyatakan Ayub kecewa dengan tiga sahabat ini, kecuali Elihu yang baik. Jadi, melepaskan pengampunan itu membawa kesembuhan. Baik cerita saya, waktu saya sakit pinggang, mau cerita Ayub, mau cerita yang lain-lain, banyak cerita, tapi mari kita jadikan, itu bukan cerita orang lain. Saya ingin Bapak-Ibu jadi punya cerita, bahwa saya sakit dan saya sembuh. Saya, saya berbagi cerita, karena saya ingin mengajak Bapak Ibu juga punya cerita mengenai kesembuhan. Kesembuhan banyak metodenya. Bisa obat, bisa olah nafas, bisa diet. Tapi juga ada bagian dari perasaan. Hati yang akan menentukan kesehatan. Nah itu mari kita mulai. Mungkin sebentar, saya minum dulu. Kita akan mulai olah nafas olah nafas yang disebut dengan inner healing terapi. Kita sambil bernafas kita akan membawa kesembuhan pada batin kita, pada hati kita yang selama ini mungkin bergejolak, tidak stabil menjadi stabil. Ya, kita mulai dengan bernafas terlebih dahulu satu dua menit nafas pelan pelan. Ya, antara lima sampai sepuluh saya ambil tengahnya aja delapan. Setelah beberapa kali bernafas pelan-pelan, maka lanjutkan bernafasnya, dan saya akan memberikan instruksi untuk mengolah uh, hati. ya, Mulai dengan doa, sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing. Ya, Tuhan, kami mau mengatur hati kami, kami bawa hati kami kepada Tuhan. Kami tidak bisa lepas dari Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki nafas kehidupan kami. Tuhan ambil nafas kehidupan kami, kami berhenti hidup. Karena itu sambil bernafas kami mengingat Tuhan yang memberikan nafas kepada kami. karena akan mulai olah nafas dan olah hati yang kami beri nama inner healing therapy. Kita mulai dengan tarik nafas, kita mulai tarik nafas satu dua tiga empat lima enam. 7 8 lepaskan pelan-pelan tarik lewat hidung lepas lewat hidung mulutnya tersenyum ditutup matanya juga ditutup tarik nafas 1 2 3 4 5 6 7 8 lepas tuh 2 3 4 5 6 Tujuh delapan tarik nafas, tu dua tiga empat lima enam tujuh Lepaskan tu dua tiga empat lima enam tujuh tarik nafas, tu dua tiga empat lima enam tujuh Lepaskan tu dua tiga 5, 6, 7, 8. Bapak-Ibu terus bernafas dengan metode itu. Karena saya tidak ikut praktek tarik nafas-lepas nafas, saya matikan kamera saya. Tapi Bapak-Ibu terus bernafas. Dan saya akan memberikan aba-aba instruksi untuk kita mengolah hati. Terus bernafas pelan-pelan lewat hidung, nikmati aliran udara, oksigen mengalir penuh ke paru-paru lepaskan lewat hidung, CO2 keluar. Tapi kita percaya nafas kehidupan dari Tuhan, kita sudah berlatih lewat olah nafas sebelumnya, saturasi bisa naik luar biasa, bahkan hingga 99 atau 100, dan tubuh menjadi alkali. Tapi kali ini, sambil mengambil nafas kehidupan, nafas yang dari Tuhan, kita alirkan oksigen atau nafas kehidupan ke hati, perasaan yang secara fisik juga itu ada di otak kita, otak tengah, otak kecil, sistem limbik, karena memang kompleks sekali sistem otak. Dari otak ini, suasana di otak, suasana perasaan bisa mempengaruhi denyut jantung sehingga hati kita berdebar-debar atau hati kita tenang. Terus ambil nafas pelan-pelan, dan mulai lepaskan pelan-pelan. Kita mulai mengatur hati kita. Kita mencoba untuk melepaskan, membereskan, menyelesaikan. Kalau ada masalah-masalah hati, seperti menjadi alam bawah sadar kita. Namanya alam bawah sadar, tanpa kita sadari, tapi itu ternyata mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi kelenjar, mempengaruhi hormon, mempengaruhi kehidupan. Perasaan kita mempengaruhi hormon, hormon kita tergoncang, tidak stabil, dan muncul dalam bentuk. Sakit-sakit yang muncul, gula yang tidak stabil, susah tidur, insomnia, stres, gampang gelisah, keringat dingin, keluar mudah berkeringat, dan sebagainya. Dan hari ini kita mengambil nafas kehidupan dari Tuhan, kita membawa hati kita kepada Tuhan. Bapak ibu bisa memeriksa hati. Apakah ada luka di sana? Bisa luka apa saja? Kecewa, kepahitan, marah, dendam, dikianati. Sehingga muncul sikap-sikap dari hati yang terluka. Menjadi apatis, malas, cuek, tak punya pengharapan. Luka hati bisa muncul dalam bentuk sikap memberontak, diem, tertutup, malas bicara. Karena trauma, kalau berbicara akan bertengkar, dan malah disakiti lagi. Tapi ketika manusia tidak berbicara, isi hatinya nggak pernah dikeluarkan, tidak punya teman bicara, dan menjadi masalah-masalah hati lainnya. Teman-teman bisa periksa hatinya, saya tidak tahu hati teman-teman, tapi teman-teman datang kepada Tuhan dan terbuka kepada Tuhan. Tuhan ini hati saya. Jujur Tuhan, saya penuh dengan kekecewaan terhadap keadaan ini, pandemi ini. Saya kecewa sama pemerintah, lamban, tidak tegas. Apalagi saya terkena dampak, bangkrut, PHK, susah. Ini tidak murni kesalahan saya, tapi kesalahan ini dan itu. Dan teman-teman, Bapak-Ibu dipenuhi hatinya dengan kekesalan, kekecewaan dengan keadaan. Kita akan coba mengambil nafas dalam-dalam. Nafas kehidupan. Dan kita mulai mencoba untuk melihat keadaan ini, masalah ini sebagai tantangan. Sekaligus sebagai peluang untuk keluar sebagai pemenang. Karena keadaan yang dialami oleh orang di seluruh dunia yang namanya kedampak dari COVID. Masalahnya kita akan meresponi seperti apa, dan atas respon kita itulah hidup kita akan dipengaruhi. Hari ini kita menata hati untuk meresponi ini tanpa menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan diri sendiri. Kita mengambil sikap seorang pemenang, dan kita akan menghadapi hidup sebagai seorang pejuang yang mengatasi keadaan. Bapak-Ibu bisa lanjutkan lagi untuk memeriksa hati kecewaan terhadap mantan kongsi, mantan karyawan yang pernah menipu, pernah mengkhianati, bawa kabur tagihan, dia tagih tapi nggak disetorkan, dan gara-gara itu Bapak-Ibu kena kebangkrutan, kepailitan, kita nggak bisa nagih, kita nggak tega, tapi kita nggak bisa bayar, yang nagih kita teganya luar biasa. Kita diciduk, kita disekap, saya pernah diciduk oleh oknum, pernah diancam, mau dibunuh. Dulu kalau saya mengingat peristiwa itu, hati saya seperti disayat. Tapi sekarang kalau saya mengingat peristiwa itu, saya justru merasa sebagai orang mulia yang bisa mengampuni. Saya pernah diancam, pernah mau dikarungin. Dulu saya kalau mengingat peristiwa itu, hanya sakit sekali. Karena itu dilaporkan oleh orang yang saya tolong. Bapak-Ibu periksa hati masing-masing, mungkin ceritanya berbeda, tapi intinya sama. Dijebloskan, dibikin susah oleh orang yang kita tolong dalam dunia kerja. Kalau ingat hal itu, kita tidak sakit, artinya kita sudah menang. Tapi kalau kita ingat itu, dan hati kita sepertinya terluka kembali, masih ada nanah di dalamnya, kita keluarkan hari ini kita mengambil keputusan pada saat kita mengingatnya. Kita jelajahi dulu isi hati kita. Siapa tahu dari relung-relung hati kita ini yang memang sangat dalam. Tidak ada yang tahu. Hanya kita yang tahu. Pengantin itu mungkin menjadi sebuah rahasia. Tapi sebenarnya tidak ada rahasia di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Makanya saya ajak teman-teman menghadap Tuhan hari ini dan membawa hatinya kepada Tuhan. Kalau ada dalam hati ini, hati yang kotor, mungkin kita bukan dikianati, tapi kita yang mengkhianati Kita yang menipu, kita yang berbohong. Itu pun bisa menimbulkan kejolak hormonal. Tapi kadang lebih banyak, kita bukan berlaku, tapi kita korban. Kita dikianati, kita disingkirkan. kita lanjutkan penjelajahan kita hati kita yang cukup banyak adalah dunia keluarga entah kita sebagai anak sebagai orang tua banyak orang tua sakit kepala karena perilaku anaknya kalau dibawa ke dokter tidak ada virus tidak ada amuba Kenapa pusing karena pikiran dengan olah nafas, olah hati, tentu anaknya belum berubah. Tapi perubahan hati kita akan disanggupkan dan dimampukan menghadapi perilaku orang lain tanpa sakit kepala. Karena kalau kita sakit kepala menghadapi perilaku orang lain, entah itu suami, istri, anak, orang tua, mertua, kita akhirnya menjadi korban bahwa kita mengalami masalah kesehatan pada yang punya perilaku orang lain. Dengan berpola pikir ini, kita mencoba untuk menata hati. Kalau anak menjengkelkan, namanya anak, kita lahir duluan. Kenapa kita tidak mendidiknya dengan sabar? Kalau anak angkat, mungkin terasa lebih menyakitkan lagi. Tapi apa pilihan kita? Maka kita menata hati untuk memandang keadaan, jangan sampai justru badan kita, mengalami kerusakan kesehatan karena perilaku orang lain. Kita menata hati terutama untuk menyembuhkan, terutama kalau ada luka-luka hati yang tersembunyi, yang kita tidak sadari bahwa luka itu ada. Yang muncul adalah perilaku-perilaku. Anak orang tua lebih mudah diselesaikan, yang lebih sulit adalah Pernikahan, itulah kenapa angka perceraian cukup tinggi di Asia. Bahkan semuanya juga cukup tinggi juga di Eropa dan di Amerika. Akan melebih 30-40 persen, antara 30-40 persen dari total pernikahan berujung dengan perceraian. Tentu saya tidak akan mempertanyakan alasan masing-masing. Tapi data itu hanya untuk menunjukkan bahwa betapa banyak luka di dalam pernikahan. Pemulihan pernikahan, kita ambil sesi tersendiri, yang sebenarnya bukan soal pernikahan, tapi soal personality, kepribadian. Karena kalau kepribadiannya pulih, nanti pernikahan dan hubungan-hubungan, masalah relasi dengan orang lain juga akan pulih dengan sendirinya. Kita akan ada sesi mengenai personality. Tapi hari ini, kita bawa hati kita kepada Tuhan ambil nafas dengan metode pelan-pelan lepaskan pelan-pelan tarik lewat hidung lepaskan lewat hidung waktu kita mengingat peristiwa-peristiwa itu maka kalau seperti luka yang di ingat kembali gara-gara duduk diam dan diberikan Pengarahan ini menjadi teringat. Tapi justru itulah saat mengingat. Kita seperti membuka luka, mengeluarkan nanahnya, dan menutup dengan respon, menutup dengan sikap, menutupnya dengan keputusan, dan menyatakan kasus selesai. Bagaimana penyelesaiannya? Kita tunggu sebentar, kita lanjutkan, kita mengambil nafas kehidupan dari Tuhan. Waktu kita tidak sabar, kita bisa bertambah sabar dengan mengambil nafas. Karena mengambil nafas membawa kesadaran. Saat kita hampir tidak kuat, kita mengambil nafas, maka ada seperti kekuatan dari nafas kehidupan, karena dengan mengambil nafas, oksigen masuk ke otak, kita menjadi logis. Sedangkan waktu kita mengingat perasaan, kita tidak logis, kita hanya dalam perasaan. Tapi perasaan diperlukan. Supaya kita bisa... Menjadi manusia yang ada empati-simpati, tapi perasaan yang terluka membuat empati-simpati rusak. Maka perasaan kita akan sembuhkan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan. Masih kembali soal hati luka, melukai, dan terluka di dalam keluarga. Bukan orang tua, tapi dalam pernikahan. Banyak orang hidup menjadi panutan atau tokoh masyarakat. Tapi di dalamnya sebenarnya kropos dan tidak bahagia. Bahkan di rumah sudah bisa ranjang, bisa kamar. Tapi keluar rumah hidup dalam kepura-puraan untuk menjaga image atau branding betapa menderitanya orang yang hidup dalam kepura-puraan. Karena itu kita mencoba untuk menginventaris, menjelajahi hati kita. Kalau ada kekecewaan dengan pasangan, pengharapan yang tidak dipenuhi, merasa direndahkan karena tidak dihormati, merasa tidak dicintai karena tidak diperhatikan, semua itu adalah fakta dan kenyataan. Kita tidak menyangkal kenyataan. Bahkan kalau Bapak-Ibu berkata bahwa pasangan saya melakukan KDRT, itu sebuah kenyataan. Tapi yang saya mau kasih tahu, atau ajarkan, atau berbagi cerita, berbagi sikap adalah dengan fakta dan keadaan itu, apa respon kita. Kita bisa mengasihani diri sendiri, dan menjadi korban, merasa jadi korban, yang menderita, dan segala penyakit datang. Atau kita mau menghadapi kenyataan itu sebagai sebuah fakta dan keadaan yang kita akan hadapi. Terus ambil nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Kalau ingat mengenai perasaan yang saya ilustrasikan, seperti bayi anak kita, perasaan kita tuh seperti anak kita, bayi kita yang kita gendong. Kita akan gendong bayi kita, apapun perilakunya. Demikian juga dengan perasaan ini. Kalau kita ingat, kita bisa benci, kita bisa marah, kita bisa teriak, kita bisa menangis, tapi perasaan itu melekat pada kita, kita gendong perasaan kita, kita jaga perasaan kita, kita rawat perasaan kita. Akhirnya kita bisa menguasai perasaan kita. Seperti seorang anak yang menangis yang kita gendong, akhirnya akan pada sampai di mana anak itu kita bisa kendalikan. Demikian juga dengan perasaan ini. Ketika seseorang berhasil menguasai perasaannya, dia jadi orang yang dewasa, orang yang baik, dan orang yang sehat. Karena hati adalah sumber kehidupan. Karena itu kita lanjutkan lagi terus dengan bernafas pelan-pelan di hadapan Tuhan. Dengan berdoa di hadapan Tuhan, membawa hati dan perasaan kepada Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Inilah perasaan kita. Inilah hati kita perasaan enggak suka dengan pasangan, jengkel, kesal, marah, males bicara, hari ini kita mengambil keputusan, sebuah keputusan hidup, bahwa kita akan merubah, merubah pola hidup, merubah pola pernikahan, pola berumah tangga. Mungkin tidak mudah kalau bahkan sudah sampai pada hubungan yang rusak, enggak saling mencapai, enggak saling bicara, makan aja berbeda-beda. Satu makan, satu di kamar, satu, keluar, satu masuk kamar, yang lain baru makan. Saya berdoa, berharap Bapak Ibu tidak punya situasi seperti itu. Tapi kalau punya situasi di mana membuat hati terluka, dengan yang kita lakukan, keadaan tidak berubah, belum berubah, tapi hati kita berubah. Hati kita, kita coba kendalikan. Dan kita memilih untuk hidup sehat, karena punya hati yang sehat kita milih untuk punya gula yang stabil tidak mengalami glukogenesis karena hati kita stabil karena hati kita tenang sekalipun keadaan menggelora seperti badai sekalipun ekonomi kita seperti roller coaster tapi hati kita kita kendalikan masih bicara mengenai hati yang terluka, akibat relasi di dalam pernikahan. Yang memang paling banyak luka, melukai dan pengkhianatan, kekecewaan adalah pernikahan. Karena tinggal bersama dalam satu rumah, orang yang kita cintai, kepadanya kita memberikan hidup. Dan ketika tidak seperti yang diharapkan, kejadian demi kejadian yang kita tidak inginkan, sikap demi sikap yang kita terima, maka luka itu menumpuk. Ada saatnya kita buang sampah. Hari ini kita buang sampah di hati kita. Kita boleh simpan dolar, kita boleh simpan cerita baik, tapi sampah kita buang. Kita lanjutkan dulu sebelum kita masuk dalam langkah penyelesaian. Saya sudah teringat, Pak, tapi gimana cara menyelesaikannya. Saya hanya mengulang sebenarnya apa yang saya sampaikan di dalam pendahuluan tadi, tapi kita sambil memeriksa hati kita. Bukan dalam dunia keluarga, tapi dalam dunia yang lain, dunia pelayanan, dunia sosial, dunia agama, dunia masyarakat yang kita masuki. Apakah peristiwa-peristiwa traumatis pada masa lalu, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan pada masa lalu, dan itu belum selesai di hati kita. Tanpa sadar, itu membawa kita pada perilaku yang tertutup, tidak mau bergaul lagi, kita trauma untuk berbuat baik, baik menolong ataupun ditolong, kita trauma untuk berhubungan dengan orang lain. Sepertinya tidak berhubungan dengan kesehatan, tetapi kalau kita belajar mengenai hormonal, maka perasaan hati, pikiran, sangat berhubungan dengan keseimbangan hormonal. Karena itu, kita mau mencoba betul-betul belajar untuk punya hati yang clean, yang bersih, dan selesai. Selesai di hati, keadaannya belum selesai, utangnya belum lunas, anak mungkin masih malas belajar. Mertua apalagi tambah susah untuk dikendalikan dan perilakunya nggak bisa dididik. Didik anak gampang gimana didik mertua atau pasangan. Tapi sekali lagi, hati ini harus selesai di dalam diri kita. Ambil nafas lagi terus lanjutkan kita akan masuk di bagian lalu bagaimana menyelesaikannya kalau saya sudah sejak pendahuluan tadi pun sudah mulai menginventaris iya saya mengalami pengkhianatan iya saya disingkirkan iya saya difitnah iya saya kecewa dengan pemerintah iya saya kecewa dengan tetangga saya kecewa dengan keadaan bahkan sekarang ini kami sedang disomasi dan menghadapi masalah. Masalah harus dihadapi, pengadilan harus dijalani, tapi kita hadapi dengan hati yang beres. Masalahnya bagaimana kita membereskan hati? Bukannya ini metode justru hanya membuat kita menangis, teringat masalah, lalu kita terluka kembali. Tidak. Kita akan menyelesaikan bagaimana menyelesaikannya. Kalau kita dalam masuk dalam sesi, yang bisa disebut meditasi atau doa, mengingat masa lalu, maka saya jamin, teman-teman, Bapak-Ibu semuanya, bisa mengingat semuanya. Bahkan mungkin mengingat sangat detail bagaimana muka orang itu waktu maki-maki kita. Kita bisa mengingat bagaimana waktu dia meledek, dan kita nggak mengerti penderitaan kita. Daya ingat akan begitu jelas apa yang saya mau sampaikan yang saya mau sampaikan bahwa di otak kita tidak ada fungsi delete komputer bisa mendelit file tapi dalam otak kita di hati kita tidak ada fungsi delete makanya tidak ada cara di muka bumi ini untuk melupakan masa lalu omong kosong dan bohong kalau ada orang yang mengajarkan bisa melupakan atau memberikan ajaran Lupakan, lupakan, lupakan. Mana bisa kita melupakan? Otak kita tidak ada fungsi delete Bapak-Ibu bisa mengingat kejadian tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Bahkan mungkin yang seorang sudah menikah dan berumur, mungkin dulu pernah punya pacar, tunangan, sudah persiapan menikah, dan batal. Itu mudah puluhan tahun pun, kita akan bisa mengingatnya. Otak kita tidak ada fungsi delete Kita tidak mungkin melupakannya. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Ambil nafas dalam-dalam kembali. Dalam Saya ingatkan untuk kita mengambil nafas dari Tuhan. Lepas nafas, bawa hati kepada Tuhan. Karena sungguh kekuatan tertinggi dan terbesar adalah kasih Tuhan. Ketika kita mengingatnya, kita tidak bisa melupakan. Maka yang bisa dilakukan adalah keputusan untuk mengampuni. Hanya itu. Keputusan untuk mengampuni. Dan setan akan berbisik. Setan akan berbisik. Enakan dia dong diampuni. Enakan dia dong. Kan dia harus dididik juga. Memang tidak mudah keputusan untuk mengampuni. Tapi keputusan itu membuat kita, kalau kita mengingat kembali setelah hari ini, kita mengingatnya bukan menangis, kita mengingatnya bukan sakit hati, dengan mengingatnya, setelah kita mengampuni, kita akan diberi perasaan bahagia. Hormon kebahagiaan akan diproduksi oleh otak kita karena kita merasa mulia sebagai orang yang mampu mengampuni. Kita akan bukan cuma merasa, karena memang kita betul-betul menjadi orang yang mulia, orang yang sanggup mengampuni. Bahkan mungkin dibilang, "Kita bodoh ya, kayak kamu mengampu. bukan bodoh, kita mulia, kita baik hati." Jadi kita tidak bisa melupakan. Mana bisa kita melupakan? Mungkin kita mencoba melupakan, tapi tanpa sengaja di mall kita ketemu orang yang menipu kita. Kita bisa sakit hati kembali, kita menghindar. Kalau kita sudah mengampuni, waktu kita ingat kembali, kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Aku sudah mengampuni. Aku orang mulia. Aku orang paling bahagia di muka bumi. Karena aku mengambil keputusan mengampuni. Kalau aku ingat hal itu, makin jahat orang itu, aku makin sadar betapa aku sekarang punya hati yang mulia. Maka yang terjadi bukan hati yang tersayat, tapi hati yang bahagia. Kalau toh sama-sama menangis, kita bukan menangis sedih. Kita menangis secara perasaan, kita teringat hal-hal yang menyakitkan. Tapi kita menangis karena kita sudah diobahkan. Hati kita sudah berubah. Karena itu kalau hari ini kita mengambil, boleh diberikan nama meditasi, olah nafas, diberikan nama saat teduh, kita mengingat peristiwa-peristiwa traumatis, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, kebangkrutan, kebakaran, ditipu, dan di titik seperti itulah kita mengambil keputusan. Karena tidak ada fungsi delete. Tapi kita mengambil keputusan untuk menganggap, mengampuni, bahkan yang tertinggi. Kalau sampai mengalami kehilangan harta benda, adalah melepaskan hak. Bukan berarti kita tidak boleh ke pengadilan atau membayar tagihan, tapi kita lakukan itu sebatas sebagai sebuah urusan dunia di mana kita punya piutang, ya, kita tagih bahkan mungkin orang lain yang menagih dengan cara-cara mereka dalam koridor hukum sehingga tidak ada serangan balik atau tuntutan balik tapi hati kita sudah ada sebuah kepasrahan hati kita selesai walaupun kita tidak bisa melupakan saya pernah beli tanah sebelum rumah yang sekarang ini hampir seribu meter di sektor 1. yang nilainya kalau sekarang bisa 10 miliar lebih, karena 1 meter sekarang sudah di atas 10 juta. Dan ditipu, dikapling orang lain, diakui orang lain bermasalah. Tetap terus menagih, tetap terus mengurus, bulan demi bulan, tapi singkat cerita, tahun demi tahun tanpa ada hasilnya. Saya punya pilihan untuk marah, kecewa, dendam, mengutuk, Atau saya memilih untuk melepaskan hak dalam arti kita suami-istri berdoa, itu kita anggap memang sudah tidak ada. Kalau kembali ya bersyukur, nah kembali nggak apa-apa. Tidak mudah karena nilainya besar sekali. Tapi saya bisa dihantui masa lalu, saya bisa ditahan oleh masa lalu saya, dan saya menjadi bermasalah dalam hidup saya. Tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Tetapi itu keputusan yang saya ambil. Termasuk waktu saya sakit pinggang, bukan hal yang mudah untuk mengambil keputusan untuk memberkati dan mengampuni. Teman-teman saya mengalami penyingkiran yang tidak seperti saya alami. Mereka keluar bikin sendiri, keluar bikin sesuatu yang menyaingi yang lama, dan berbagai kisah lainnya. Tapi saya mengambil keputusan untuk tidak pindah kemana-mana, tetap di lembaga itu sampai hari ini, Sampai bahkan akhirnya saya dipulihkan kembali ketika akhirnya organisasi melihat, mendengar cerita yang sebenarnya, tapi itu tidak singkat, 4 tahun kemudian. Selama empat tahun, hidup dalam fitnahan, lembah air mata, dicemooh dan disalah mengerti orang. Tapi saya mengalami kesembuhan waktu saya melepaskan pengampunan. Sampai hari ini saya tidak kambuh lagi. Jadi, sebuah keputusan untuk menyiasati keadaan. Karena keadaannya kalau tidak disiasati, hati adalah sumber kehidupan. Tentu kita sakit, kita bisa obati sesuai dengan resep dokter, karena itu memang bagian dari ranah medis yang saya tidak mengajarkan lepas obat, sampai dokter melihat perubahan kita, dan mungkin menyarankan penurunan dosis. Itu adalah ranah kedokteran. Tapi kita juga belajar bahwa kesehatan dipengaruhi oleh perasaan, oleh pikiran. Apalagi penyakit-penyakit tertentu yang pengaruhnya bisa lebih besar daripada soal makan, minum, dan olahraga. Karena itu hari ini kita kembali untuk mengolah hati kita, mengolah perasaan kita. Kita mengambil keputusan dalam hidup ini, keputusan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Kadang untuk mengambil keputusan itu, kita perlu ambil nafas dalam-dalam. Kita tarik nafas, kita minta kekuatan dari Tuhan. Bahkan mungkin kita berdoa Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Terlalu menyakitkan Tuhan. Terlalu menyakitkan peristiwa itu terlalu menyakitkan. Itu masa lalu yang aku nggak mau ingat lagi tapi hari ini aku jadi ingat dan itu menyakitkan. Kita boleh jujur kepada Tuhan Tuhan aku nggak sanggup aku nggak mampu tapi kita minta kesanggupan dari Tuhan kita minta kekuatan dari Tuhan dan pasti Sang pemberi nafas kehidupan itu akan memberi kekuatan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai orang melampaui kekuatannya. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan kuat, kita tidak akan sanggup sehebat apapun, serohani apapun, sepinter apapun, sebijaksana apapun, seberapa luas pun, kita mungkin bahkan dokter psikologi sekalipun. Betapa meng meng mengenaskan atau menyedihkan kalau seorang dokter psikologi Mati dalam kekecewaan. Tapi karena memang ilmu psikologi tidak akan menyanggupkan seseorang untuk melepaskan pengampunan. Untuk membereskan masalah hati. Seperti seorang dokter pun, kalau tidak menjaga kesehatan, bisa sakit. Atau, atau dokter yang tahu bahwa rokok itu tidak sehat, tapi dia merokok. Karena pengetahuan berbeda dengan apa yang dijalani. Tapi saya percaya, Teman-teman, Bapak-Ibu mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah hati. Maka akan ada kelegaan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal, meluap-luap dari hati ini seperti aliran sungai kehidupan. Dan itu menyembuhkan. Kenapa menyembuhkan? Saya akan posting di WA grup mengenai hormon dan perasaan. Dan apa pengaruh hormon-hormon itu terhadap organ-organ tubuh. Luar biasa pengaruh hormon di dalam mengendalikan organ-organ tubuh. Organ-organ vital lagi. Tapi hormon itu diproduksi oleh kelenjar, endokrin, oleh berbagai organ dalam tubuh kita, sangat dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran kita. Makanya tidak salah kalau ada yang berkata bahwa hati itu sumber kehidupan. Tapi kehidupan itu Tuhan yang punya. Maka kita berkata, Tuhan, aku sebagai manusia, aku tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah hati ini terlalu menyakitkan. Tapi aku minta kesanggupan dari Tuhan. Dalam kasus-kasus perceraian, tentu sudah bercerai, bahkan mungkin si mantan sudah menikah lagi, Bapak-Ibu juga sudah menikah lagi. Bukum berarti kita kembali kepada si mantan. Tetapi kita hidup dalam damai, tidak ada kecewa, kepahitan, kebencian terhadap si mantan. Kita tidak menya, me, me, saya tidak masuk dalam masalah ranah penyelesaian secara fisik atau hukum. Tapi secara hati kita selesai. Karena masalah hati ini akan membebani. Ada kejadian seorang suami yang selingkuh dan istrinya kepahitan. Lewat kepahitan itu tubuhnya tidak alkali lagi, hormon efin bekerja, dia kecewa, dan kecewanya itu memicu pertumbuhan sel kanker. Jadi orang lain yang selingkuh, orang lain yang berdosa, tapi karena kita respon, kita kecewa, kepahitan, kita jadi sakit. Tentu saya memahami, kalau setiap pribadi akan bercerita, gimana saya nggak kecewa, Pak, saya dikianati. Saya memahami, tapi saya mau katakan bahwa kecewa tidak menyembuhkan. Kecewa itulah yang membuat penyakit muncul. Maka yang saya mau katakan bukan mengampuni itu mudah, tapi mengampuni itu harus. Kita mengambil keputusan untuk hal itu. Kita masuk bagian penutup dari olah nafas hari ini mengenai pemulihan hati, kembali kepada ritme olah nafas, bisa tarik pelan-pelan, lewat hidung, Lepaskan pelan-pelan. Kita bisa relaksasi olah nafas. Saya akan berikan apa-apa untuk bernafas. Tarik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Lepas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Tarik lagi. Satu, dua, tiga, empat, 5 Enam tujuh delapan lepas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan lanjutkan beberapa kali untuk mengakhiri dengan tarik dan lepas nafas kita mulai kendalikan perasaan kita kita mulai bernafas pelan pelan. Bapak Ibu bisa ulangi kalau ada masalah yang sepertinya belum tuntas untuk kembali bernafas pelan-pelan dan menyelesaikan masalah hati. Tapi kali ini kita berhenti, relaksasi, boleh sambil bernafas, kalau duduk di kursi, telapak kakinya diangkat atau seperti jinjit-jinjit sebentar. Boleh menggerakkan tangannya seperti meremas-remas kalau kaki. Tangannya selasa kaku, boleh menggoyang-goyangkan telapak tangan, ataupun mengambil nafas dengan tangan diangkat sehingga dada mengembang penuh, hati yang sesak seperti longgar waktu kita mengambil nafas dengan tangan diangkat, dada kita mengembang dan lepaskan lagi. Apapun yang di teknik dilakukan. Maka kita melakukan pernafasan relaksasi untuk membereskan, menyelesaikan nafas hari ini. Terima kasih.